Hai teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Pernahkan kamu mendengar kata politisasi identitas? Jika pernah, apakah kamu benar-benar paham dengan istilah tersebut? Dan yang terpenting adalah apa bedanya dengan politik identitas? Untuk topik politik identitas, kami telah membahasnya secara khusus pada video sebelumnya. Jadi pada video kali ini, kami akan fokus pada pembahasan tentang apa itu politisasi identitas. Mulai dari definisinya, beberapa identitas yang sering dipolitisasi, serta efek negatif dari tindakan politisasi identitas ini. Mari kita bahas secara bersama-sama. Apa itu politisasi identitas? Politisasi identitas adalah merujuk pada penggunaan identitas sosial, seperti agama, etnis, jenis kelamin, orientasi seksual, kelas sosial dan identitas sosial lainnya sebagai alat untuk mencapai tujuan politik atau kekuasaan. Beberapa contoh politisasi identitas yang terjadi di Indonesia antara lain. Pertama, politisasi agama, penggunaan agama sebagai alat untuk mencapai tujuan politik telah menjadi tren yang semakin meningkat di Indonesia. Para politisi seringkali menjadikan agama untuk memobilisasi dukungan politik dari para penganut agama tertentu dengan cara memanfaatkan sentimen agama. Cara yang digunakan oleh politisi biasanya sangat beragam. Mulai dari mendatangi para pemuka agama, baik dari kalangan mayoritas maupun minoritas, tujuannya adalah untuk terlihat sebagai politisi yang memiliki rasa hormat terhadap tokoh agama. Selain itu, Para politisi yang gemar mempolitisasi identitas keagamaan akan mendatangi komunitas-komunitas keagamaan dan memakai atributnya, tujuannya sangat jelas. Yaitu, supaya dianggap sebagai bagian dari komunitas itu, atau setidaknya, supaya dianggap sebagai politisi yang peduli terhadap aspirasi komunitas tersebut. Dan yang lebih penting lagi adalah, jika yang didatangi oleh politisi tersebut merupakan kelompok mayoritas, maka tujuannya biar terlihat sebagai bagian dari kelompok mayoritas, dan tentu saja sangat mengharapkan dukungannya. Dan jika yang didatangi tersebut adalah kelompok minoritas, maka tujuannya adalah supaya terlihat sebagai politisi yang peduli dengan pihak minoritas, peduli dengan aspirasi dan hak-hak kelompok minoritas, serta menciptakan narasi bahwa dirinya sebagai politisi akan ikut memperjuangkan aspirasi dan hak kelompok minoritas tersebut. Itulah jenis politisi yang gemar memanfaatkan identitas agama untuk tujuan politiknya, semua kelompok agama dan alirannya akan diupayakan untuk dimanfaatkan demi mendapatkan dukungan suara dalam kontestasi politiknya. Dan bagi politisi yang gemar mempolitisasi agama, mereka menempatkan agama dan pengikutnya tidak lebih dari sekedar batu loncatan untuk mencapai tujuan politik semata. Yang kedua adalah politisasi etnis, Etnis seringkali menjadi faktor penting dalam politik di Indonesia, dan politisasi terhadap identitas etnis dapat terjadi ketika partai politik atau politisi memanfaatkan identitas etnis untuk memobilisasi dukungan dan memenangkan kontestasi pemilihan. Para politisi akan berkunjung dari satu etnis ke etnis lainnya, kemudian memakai atribut etnis tersebut, melakukan foto bersama dengan pemuka etnis tersebut beserta dengan anggotanya, dan tidak lupa memakai pakaian adat atau pakaian etnis tersebut. Jika ada kesempatan untuk berpidato, maka politisi tersebut akan membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan pentingnya menjaga budaya, adat, dan tradisi. Tentu saja, yang lebih banyak ditekankan adalah budaya di mana sang politisi sedang berkunjung. Kita semua sudah tahu, bahwa hal ini supaya sang politisi terlihat sebagai pihak yang sangat peduli dengan warisan budaya setempat peduli dengan keberlanjutan etnis tersebut, serta supaya dianggap peduli dengan aspirasi-aspirasi etnis yang dia kunjungi. Pertanyaannya kemudian adalah, jika memang sangat peduli dengan warisan adat dan budaya suatu etnis, serta siap memperjuangkan aspirasi mereka. Mengapa sang politisi atau para politisi hanya gemar berkunjung ketika momentum konstelasi politik saja? Mengapa sebelumnya tidak berkunjung atau bahkan tidak peduli, tetapi memang seperti itulah politisi yang gemar mempolitisasi identitas etnis, selama keberadaan etnis tersebut memiliki potensi untuk mendukungnya dalam konstelasi politik, maka sebanyak itulah itulah para politisi ini kian merapat, dan mengklaim diri sebagai pihak yang sangat peduli pada budaya, adat, dan tradisi tertentu. Dan itu sering terjadi dan kita lihat ketika momentum politik. Yang ketiga adalah politisasi gender. Politisasi gender terjadi ketika isu-isu seperti kesetaraan gender dan hak-hak perempuan digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan politik. Di Indonesia, isu-isu seperti kekerasan seksual dan hak-hak reproduksi seringkali menjadi fokus dari politisi yang gemar mempolitisasi identitas gender. Kita semua tahu, bahwa saat ini isu keadilan dan kesetaraan gender merupakan salah satu isu yang banyak mengambil perhatian publik sehingga isu kesetaraan gender menjadi populer di kalangan masyarakat. Popularitasnya inilah yang menjadi salah faktor. Mengapa isu keadilan dan kesetaraan gender sering menjadi salah satu isu yang banyak disinggung oleh para politisi. Namun, tidak jarang politisi yang menyinggungnya hanya dijadikan sebagai alat politik ketika momentum kontestasi politik saja. Lagi-lagi alasannya adalah supaya sang politikus dicitrakan sebagai orang yang peduli dengan keadilan dan kesetaraan gender. Oleh karena itu, realitasnya dalam konteks politik kita di Indonesia, identitas gender tidak luput dari politisasi identitas. Berikutnya atau yang keempat adalah politisasi kelas. Politisasi kelas terjadi ketika isu-isu yang berkaitan dengan ketimpangan sosial ekonomi, digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan politik. Kelompok-kelompok masyarakat miskin seringkali menjadi sasaran dari politisasi kelas, dan partai politik dapat memanfaatkan isu-isu seperti kesejahteraan sosial dan redistribusi kebijakan untuk memobilisasi dukungan dari kelompok ini. Kita semua tahu bahwa isu kemiskinan merupakan topik yang tidak pernah habis dibicarakan. Topik ini sering ditulis di koran-koran, dibicarakan dan diperdebatkan di televisi, dipertengkarkan di media sosial, dan yang seringkali kita temukan adalah seringkali dipolitisasi ketika momentum pemilu. Saksikanlah bagaimana para politisi berlomba-lomba mendatangi orang-orang miskin untuk berfoto bersama mereka, berbicara dengan mereka, mendengarkan usulan mereka. Tetapi sayangnya, itu hanya terjadi ketika momentum kontestasi politik. Kadang-kadang para politisi datang dengan sedikit bingkisan, yang kemudian dibagikan kepada orang-orang yang bernasib kurang beruntung tersebut. Dan kemudian sang politisi sudah dianggap sebagai orang yang peduli dengan orang-orang miskin dan melarat. Pertanyaannya adalah, jika sang politisi telah menduduki suatu jabatan tertentu apakah kebijakannya akan berpihak pada orang-orang miskin dan melakukan sesuatu untuk kesejahteraan rakyat? Jawabannya belum tentu, dan realitasnya memperlihatkan bahwa sangat sedikit sekali politisi yang di masa kampanye berfoto dan mengunjungi kaum miskin, lalu memperjuangkan hak-hak dan aspirasi kaum miskin setelah mereka punya jabatan. Karena sekali, bagi politisi yang gemar mempolitisasi identitas, Mengunjungi orang-orang miskin dengan sedikit bingkisan hanyalah alat untuk mendapatkan dukungan publik, minimal dukungan kelompok yang mereka kunjungi. Dan tentu saja bisa tampil di media dengan gagah sebagai pihak yang peduli pada nasib orang-orang kecil. Jadi, itulah beberapa contoh identitas sosial dan cara politisi menunggangi identitas tersebut untuk kepentingan politiknya. Dan tentu saja masih banyak identitas lainnya yang juga sering dipakai oleh para politisi untuk dimanfaatkan dan dipolitisasi. Jika teman-teman punya contoh kasusnya yang lain, tolong tulis di kolom komentar untuk berbagi perspektif dengan kami dan teman-teman yang lain. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, apa efek negatif dari politisasi identitas ini? Menurut kami, dan sejauh yang mampu kami rangkum, politisasi identitas dapat memiliki beberapa efek negatif, antara lain. Pertama adalah, memecah belah masyarakat politisasi identitas dapat memperdalam perpecahan di antara masyarakat, karena menciptakan klaim-klaim yang bertentangan antara satu sama lain. Dalam beberapa kasus, politisasi identitas dapat memicu konflik antar kelompok-kelompok identitas yang berbeda, bahkan menyebabkan terjadinya tindakan kekerasan dalam masyarakat. Yang kedua yaitu, meningkatkan intoleransi. Politisasi identitas dapat memperkuat stereotip negatif. Hal ini dapat menyebabkan meningkatnya intoleransi dan kebencian terhadap kelompok tertentu. Sementara intoleransi merupakan salah satu sebab utama terjadinya pertentangan dan gesekan antar kelompok dalam masyarakat. Yang ketiga adalah, huh? mengabaikan isu-isu yang lebih penting. Terlalu fokus pada politisasi identitas dapat membuat isu-isu lain yang lebih penting, seperti korupsi, ketidakadilan, dan isu-isu sosial dan ekonomi terabaikan. Hal ini dapat menghambat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Keempat adalah, mengurangi kualitas demokrasi. Politisasi identitas dapat membuat keputusan politik tidak didasarkan pada analisis kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan kesetaraan manusia, melainkan didasarkan pada kepentingan kelompok dan golongan semata. Hal ini dapat mengurangi kualitas demokrasi dan membawa pengaruh negatif pada sistem politik secara keseluruhan. Dan yang kelima adalah, menimbulkan ketidakpercayaan pada pemimpin dan pemerintah. Politisasi identitas dapat menciptakan ketidakpercayaan pada pemimpin dan pemerintah, karena terkesan bahwa mereka hanya peduli pada kelompok identitas tertentu dan tidak memperhatikan kepentingan seluruh masyarakat. Hal ini dapat mengurangi legitimasi pemerintahan dan merusak kredibilitas demokrasi. Jadi itulah beberapa efek negatif dari politisasi identitas yang bisa kami rangkum. Jika teman-teman ingin menambahkan efek negatif lainnya dari politisasi identitas, tolong tulis di kolom komentar supaya bisa menjadi pengetahuan baru bagi kami dan juga bagi teman-teman yang lain. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, kapan biasanya politisasi terhadap identitas ini biasa muncul dan digunakan di Indonesia? Menurut kami, dan berdasarkan pada analisis yang kami lakukan, bahwa politisasi identitas sering kali muncul selama periode kampanye politik, terutama menjelang pemilihan umum seperti pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan pemilihan kepala daerah. Pada masa-masa kampanye itu, para kandidat atau politisi akan menggunakan berbagai strategi kampanye untuk memenangkan dukungan dari pemilih, termasuk yang seringkali kita temui adalah politisasi identitas. Politisasi identitas juga dapat muncul ketika terjadi permasalahan sosial atau politik yang sensitif, seperti isu agama, etnis, gender, dan kelas. Isu-isu ini sering menjadi bahan bakar untuk memobilisasi dukungan atau menyerang lawan politik. Selain itu, politisasi identitas juga dapat digunakan untuk mengalihkan perhatian dari isu-isu yang lebih penting atau untuk menutupi kelemahan dalam kebijakan atau kinerja pemerintah. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua politisi dan partai politik di Indonesia menggunakan politisasi identitas dalam kampanye mereka. Ada juga politisi dan partai politik yang berusaha memenangkan dukungan dengan menjalankan kampanye yang lebih fokus pada isu-isu kebijakan dan pelayanan publik yang lebih baik. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Bila teman-teman punya pendapat yang berbeda, silakan sampaikan di kolom komentar dengan cara yang sopan dan beradab.